Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita ke kabar dan pertama para sahabat ya ada unggah spesial banget Tentunya dari Kak Wawan Portrait Kak Wawan tentunya mengunggah sebuah postingan foto cute Leslie dan Rizky Bilar Ketika momen spesial di acara tentunya Leslar pemimpinmu Para sahabat ya di Indosiar, kita lihat Begitu romantisnya, begitu mesranya, Lesti dan Rizky Bilar di atas panggung, persahabat ya. Perhatikan baik-baik tangan mereka berdua saling menggenggam dan saling tentunya mencintai. Persahabat yang luar biasa, melihat postingan ini kita merasa bangga dan bahagia kepada Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan hubungan mereka juga selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali tanggapan, banyak dibanjiri komentar dan respon yang sangat positif, persahabat ya, dari para fans. Ya, ini dari akun Instagram Kunci Rambut Bilar nih, mengatakan dalam kolom komentar, Orbeloved Couple, wow, luar biasa, persahabat ya, tentunya couple terfenomenal tahun ini membuat kita semakin bangga dan bahagia. Ada juga komentar lain, persahabat ya, dari akun SMT3299667. 3299667leslan mengatakan, Masya Allah, sambil tentunya melihat keindahan pemandangan yang diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Kita bangga, kita bahagia mengidolakan tentunya pasangan Lesti dan Rizky Bilar. Ke kabar berikutnya, bersahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan yang paling spesial dari... Kiai Octavia Oktavia persahabat ya luar biasa tentunya memposting sebuah postingan dengan pasangan Lesti dan Rizky Bilar Alhamdulillah persahabat ya tentunya dedek Lesti dan Abang Bilar dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang-orang hebat Seperti Yati Octavia yang tentunya mengunggah sebuah postingan luar biasa ini persahabat ya dan mendoakan supaya dilancarkan untuk rangkaian acara pernikahan dari Lesti dan Rizki Gilar. Ada kalimat caption yang dituliskan, bersabat ya oleh Kak Yatil di disitu mengatakan, Assalamualaikum, Alhamdulillah, 21.6.1979 sampai tanggal 21 bulan 6 2021, terima kasih doanya, semoga pernikahan kalian berdua dilancarkan, dimudahkan, Salam Allah. Amin, Ya robbal Alamin. Ucapan dari sahabat dan keluarga hanya di channel youtube channel yaitu Octavia Persabatiyah ya. Mudah Mudah-mudahan tentunya pernikahan Lesti dan Rizky Bilar juga mengikuti jejak pernikahan kayak di Octavia Persabatiyah yang langgeng. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesuksesan untuk rangkaian acara pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar Postingan tersebut juga dikomentari oleh para fans, salah satunya Virus Leslar juga mengomentari postingan tersebut. Bersahabat, ya, di situ tertuliskan: "Masya Allah, pasangan harmoni sehat selalu, luar biasa. Dukungan yang tak henti-henti diberikan oleh fans Leslar, bersahabat ya, untuk hubungan idola kesayangan kita." Ke kabar berikutnya di sini ada momen spesial yang mana tentunya momen video ketika tahun lalu persahabat ya masih bersama Bang Ricardo Sinaga ini luar biasa persahabat ya menunjukkan bahwa Rizky Bilar adalah sang calon sultan persis banget tentu tahun lalu Rizky Billar makanya pengen dituangin, kata Bang Dodo kayak sultan persahabat ya alhamdulillah doh Al omongan dari Kak Ricardo Sinaga tentunya diijabah ijabah ya Sekarang Alhamdulillah sudah menjadi Sultan Bintaro bersahabat ya Doa terbaik mudah-mudahan kita berikan selalu untuk Lesti maupun Rizky Bilar Harus sebuah kalimat katun juga yang Tuliskan dituliskan bersahabat ya Story persis tahun lalu masih di rumah lama Ternyata jadi Sultan Beneran sekarang bersahabat ya Terbukti bahwa Rizky Bilar tentunya sekarang menjadi Sultan Beneran bersahabat ya Mudah-mudahan kita selalu kompak, selalu solid mendukung untuk idola kesayangan kita. postingan tersebut juga telah dipost kembali oleh akun Instagram Leslarlof Ada sebuah kalimat caption juga yang tuliskan Lagi-lagi omongan adalah doa, makanya berucaplah yang baik-baik agar itu menjadi doa baik. Tuh. Ingat para sahabat, ya, mudah-mudahan saja kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Oke kabar berikutnya juga sahabat. ya ada kabar spesial terbaru nih yang mana penting sebuah kalimat. Yang diunggah oleh akun Rizky Underscore yang ada Bilarnya disitu sebuah kalimat sudah mulai dipingit ya guys kok abang gak ada di JWB2. Wow kayaknya tentunya Bang Bilar sudah dipingit nih bersama Lesti kejora mudah-mudahan saja tentunya mereka diberikan kesehatan. Dan tentunya kebahagiaan persahabatnya, kita masih menunggu kejutan selanjutnya nih. Mudah-mudahan ada kabar baik, ada kabar terbaru soal rangkaian pernikahan resepsi dari Lesti maupun Rizky Bilar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan persahabat ya. Di situ dikatakan apa mungkin Abang Cuti buat acara pengajian tanggal 4 ya. Doakan yang terbaik saja mudah-mudahan ada kejutan yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar. Kalau sahabatnya tetap dengan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar Mungkin ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.